Hah? Tiba -tiba Hah? nah ini nih di sini di bagian sini nih. ini juga katanya lumayan angker sih jembatan kembar namanya di bawah sana tuh curug Sampai Malang, ini katanya. Buka alun-alun dulu. Ini kalau siang nih, katanya jangan lewat sini. Banyak polisi, katanya. Nanti dikejar kalau malam, malam aman, katanya. Nah, ini polisi, di, kan baru dibilang motornya banyak parkir Lapar, eh? kayak perut tuh, kayak bunyi-bunyi kerut. Perutku udah bunyi mulai bunyi-bunyi Udah Minta diisi uh, Akhirnya dapat yang hangat juga Tadi tuh dinginnya Ampun Kalau udah di kotanya emang gak terlalu dingin Cok Tante-tante ini tante-tante weh -tante. ya Tante kuat-kuat jadi ini dia alun-alun belum peraksi ini sih cuma lewat doang kemarin kemarin Hah? Tahu yang ini, buka, buka, buka gitu. hmm. lapar, lapar. sih tante-tante <coughs> aku yang jilbab aku <laughs> sampean yang itu dia lagi ngeliatin cewek guys paralayang layang atau ini para layang berarti para layang, ya gitu, cuman, ya di kau gitu. ya, ganti baterai kamera dulu udah berapa nih 10-15 persen apa hancur untung bukan dekal baru Para layang tapi dingin, gua bisa mangga tuh apa yang jatuh? tuh kayak ada yang jatuh tapi nggak tahu apa. apakah hatiku jatuh? ah nggak tadi kayak ada yang jatuh apa ini? nggak tahu. Saking dinginnya bahasa Cok serung tangan. Ini NR sampai pagi akhir tidur di situ tadi. Ah, wah uh, ini dua silinder udah dimodif iya, iya, iya, iya. NR sampai ketiduran di situ mana dingin lagi, udah mendingin, nahan kencing, anjing, anjing. Oh, mas Mas, oh. mas. sampean beli rantai enggak Di sini dah Terserah sampean beli di sini atau di sana nah, Cari di Cari oh, enggak gitu pemamuk enggak aja Tapi punya oh, aku. Girma gitu. masih mendingan tuh. Iya. Capan. Uh, nggak tahu mau balik atau gimana. Karena lepas lagi gue Awas. Harganya berapa? 1000 dua ribu. Dua ribu saya inti. Dua ribu Hampir setengah lah, hampir dua okay. setengah. Load bawah? Rantainya udah lepas Masih aja mau Willy Ntar Willy lepas lagi rantai Ngebut-ngebut uh. ntar dikejar polisi lah ya uh. Ini dinginnya berapa derajat sih Eh, Apa emang Kalau di Bandung Mungkin terbiasa Mungkin karena emang udah jarang kena dingin kan di itu kan panas di rumah. Jadinya kayak gini kedinginan. Padahal mah di Bandung sam, dingin juga di Bandung cuma enggak sampai menggigil kayak gini gitu. Uh, uh. hari tidurnya nggak terlalu ini sih nggak terlalu nyenyak Wih, belok tadi tidurnya nggak terlalu nyenyak soalnya ya itu dingin Ha ha ha ha! dingin sih tapi pemandangannya bagus cok. Uh. Uh. udah ga kuat lagi yang mau ngomong aja nih dingin kayak gini. Uh. oh Hah? Dingin-dingin. Hah? Juruk. mana? karena Angkat ada Kita diantar sama yang punya cangar, gratis jadi gratis. Eh? Huh? Kenapa? Keras, keras. <laughs> cuk ada ada yang jaganya cuk. Eh? <laughs> Goblok. Kengecor. <laughs> hey, eh, baca. Dilarang berburu, menjaring segala satwa yang ada di hutan. Oh, ini, satwa? Ah? Termasuk buaya darat. <susur> Kalau ini apa masuk ke mana? Kiri, hutan, ke hutannya. Oh, terus kita ke mana? Wah kita kita, Koblo. Berarti kita ke sumber mata airnya begitu. ini ada singanya enggak sih ada. mana wow. <laughs> faktor dingin kayaknya deh gitu rekod lah <laughs> ulang lagi kalau enggak rekod eh cocok -co, dingin dingin kok mau jatuh Salah seharusnya tadi malam ke sini. Ah, iyo goblok! <tik> <tik> <tik> <tik> uh ada buaya, Malang. buaya darat, <tik> licin tuh. Huh? <ieurs> Wah, akhirnya keluar asap. Berarti dingin ya? <laughs> Bodoh kamu. <sul> <laughs> Telohe, <tuk> <tuk> <tuk> masalahnya kalau jatuh sama kamera, gede, kan? wah airnya keluar asap, berarti dingin, keluar asap semua, cuk tuh kita jadi peri. Wih ada buaya Ini terapes lewat sini bisa yo. Kita mandi dulu sebentar Menghangatkan diri dari dinginnya dunia eh dinginnya kamu maksudnya uh. Uh. tuh air panas nih enak sini nih ini dalam yo. ini 5 meter dalamnya aku nggak bisa berenang Ah? Itu ada tikus berenang, udah <laughs> mandi-mandi. Hubungan itu akan indah kalau ada pertengkaran. Hubungan tanpa pertengkaran adalah apa ya? Kayak makan cilok tanpa bumbu. Aja. Jadi, setiap hubungan itu harus ada pertengkaran. Uh, oh, tidak. Itu Dalam hubungan tuh harus ada pertengkaran. Tersesat. oh, tersesat. Ya minimal sampai putus. <coughs> pertengkaran sampai putus itu ada hal, adalah hal yang paling biasa. <laughs> Yo air dingin, air dingin, air dingin. Saking dingin dapat mengeluarkan asap, tapi kalau dipegang panas Kenapa, <laughs> cuma ada di Curug Cangar. Air dingin mengeluarkan asap, tapi kalau dipegang panas ini licin. Kalau jatuh bahaya, batu <laughs> kita seperti ada di tengah hutan Oh emang di hutan kirain ini ini apa Mall hehehe hehehe woi tinggi cok kalau jatuh ke bawah tinggi mau nyobain dah hehehe Aku masih ada ini soalnya Immortal masih aktif. Oh di sana tuh yang it, itu. Uh, view viewnya. Ntar kita ngerekam dulu, kita abadikan. Ntar pasang Google biar kelihatan gantengnya. bentar-bentar ngambil HP <Susuk> aku tahun besok lulus mau kuliah lagi Engga. S1. Engga. S1. S1. <Susuk> enggak <putar, jatuh>. S1 <Susuk> enggak S1 enggak buta ya pengen satu lagi pengen 4 tahun lagi ini juga tinggi kalau jatuh Telur rebus, telur rebus, telur rebus. Hah? Aduh. rosi awet. Awet ini. iyo <coughs> <coughs> Iya. Di, di, di Bandung aku. 900 sakit oh, berapa? Eh 8,5 ya. dulu aku dapat. Aku 8 setengah juga 800. 8 miliar 500. Jadi, <laughs> ya. Mana? Expedisi, iya, nggak pernah touring. Oh. Percuma velg ekspedisi nggak pernah touring apain. Viosy udah nyampe. Dok, velik ekspedisi nggak pernah touring touring dong, Aits. balik balik sekarang kita mau balik. tadi mau mandi tapi nggak kuat dingin. apa Foto jembatan Wow ini dia Tempat-tempat Biasa orang foto sih Namanya jembatan kembar Itu curug di bawah tuh sampean mau foto enggak? Itu air terjun Curug di bawah Lompat Kalau lompat ke bawah gimana ya Mati enggak Kucing warna nyawa sembilan Sampean mau nyoba lompat Kalau Iya Sana tuh Rubah 360 derajat pagi bagus. Kalau malam ya begitu. Ayo, saya duluan. Tuh pemandangannya bagus sana tuh. Pokoknya di sini tuh jadi tempat foto-foto kalau orang-orang sini tuh. Eh hey, cewek dadah aja. Sewanya cantik-cantik. Sewanya cantik, -cantik. Sebenya cantik dong. Uh, buter lagi yuk. Loosing <laughs> dulu lah. Ya, tinggal jalan pulang ini mah. Oke mungkin untuk video hari ini sampai di sini aja. Video NR NR pulang pagi. Soalnya dilarang mama pulang malam, jadi ya udah pulangnya pagi. Oke, jadi sampai sini aja videonya Ditunggu konten-konten selanjutnya Konten apa lagi Tunggu aja pokoknya Oke See you next video